rahmatullahi wa barakatuh halo teman-teman nama aku Sofia. Hari ini saya mau membaj mengajakkan doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laksum wa bika aaman tuwa arizki ka ar-rahman rahim. Artinya ya Allah karena aku berpuasa dan karenamu aku beriman Dan rezekimu aku berbuka Dan rahmatmu ya Allah Dan maham penyayang lagi maha pengasih Amin